Sisi gelap bulan. Bulan selalu menampakkan wajah yang sama jika dilihat dari bumi. Lalu seperti apa sisi lainnya? Sisi jauh bulan atau kadang disebut sisi gelap bulan adalah bagian dari bulan yang secara permanen membelakangi dan tidak terlihat dari bumi. Sisi ini pertama kali difoto oleh Wahana Antariksa Luna 3 milik Uni Soviet pada tahun 1959 dan pertama kali dilihat langsung oleh manusia pada misi Apollo 8 Amerika Serikat tahun 1968. Sisi jauh bulan memiliki permukaan yang tidak rata dengan banyak kawah tabrakan, dan memiliki sedikit mare, dataran basalt yang luas dan gelap di bulan. Pada tanggal 3 Januari tahun 2019, untuk kali pertama, Chang'e 4, misi eksplorasi bulan China berhasil melakukan pendaratan di sisi jauh bulan.